wabarakatuh ketemu lagi di ajang tutorial di video kali ini kita akan membuat kuil cover ya di video sebelumnya sebenarnya saya sudah buat e, tutorial cara membuat kuil cover itu bisa di cek linknya di atas sebelah sini atau di atas sebelah sini cuman di waktu itu kita buat cover covernya itu ukurannya lumayan jumbo ya kalau nggak salah 245 kali 270 apa 280 ya waktu itu lupa juga aku buatnya ya. yang pasti kalau yang buat yang penasaran cara pembuatan coil cover yang jumbo, silahkan cek linknya di atas sebelah sini atau yang di atas sebelah sini, ya oke? Okay? Dan di video kali ini kita akan membuat kuil covernya ini uh, ukurannya standar ya, standarnya bed cover, yaitu dengan ukuran 240 240 Nah, kalau misalnya coil cover ini, macam-macam juga, ada juga yang ukurannya 230 230 Tetapi uh, untuk standarnya, biasanya menggunakan untuk kuil cover ukuran duvet yang double yaitu ukurannya 230 kali 230 kalau enggak 240 kali 240 Oke okay, so dan di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat kuil cover dengan ukuran 240 kali 240 dengan menggunakan bahan katun King Coil ya bukan King Coil sutra tetapi King Coil katun seperti ini motifnya dengan warna pink dan dia ada corak ada corak catuk gitu ya dan ini sudah jadi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 ini saya udah juga buat dupetnya. Nah, ini dupetnya. Ini nanti akan diikatkan ke sini ya. E, intinya diikatkan ke sini, jadi dupetnya itu sama mengikat ke coil covernya. Dan seperti itu ya, cara pemasangan. Saya akan buat tutorialnya juga, cara memasang coil cover dengan dupetnya atau dengan insertnya. Oke, langsung saja. Sekarang kita ke tutorial cara menjahit coil cover dengan ukuran 240 kali dengan menggunakan bahan King Coil katun. Selamat menyimak.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 2 ,40 meter 40 ya, oke 2 ,40 meter 40 oke, dan ini untuk sisi bagian atas 2 ,40 meter 40 ya tetapi karena ini lebar bahannya 2,8, jadi kita akan memotongnya 2 ,40 meter 40 juga jadi satu dua ini lebar bahan 2 meter 80 m ya karena kita mau buat Kuil covernya ini 240 ratus kali dua jadi kita membuang 40 puluh nya oke di sini nih nah 40 puluh nya kita akan buang oke kita samakan nah seperti ini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 2,40 m persegi ya. Jadi 2 m 40 kali 2 m 40 dan ini Di sini kita tekuk ke sini. Oke. Okay. Yang 2 m 40 kali 2 m 40 nah dibuat seperti ini. Oke. Okay. Dan ditekuk ke sini.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 saya kita mengobrasnya dan lanjut sekarang kita ke menjahitnya. Oke okay, dan sekarang saya sudah di mesin jahit ya. Dan di sini saya sudah siapkan di sini ada daun red slitting. Saya menggunakan daun red slitting yang merek YKK dan di sini saya sudah siapkan ya kepalanya juga ya. Saya menggunakan kepala red slitting merek YKK. Oke okay, dan Taruh di sini. Oke okay, dan ini benangnya sudah saya pasang dan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 Oke kemudian dari pinggiran sebelah kanan ini pasti tengah-tengah Kita pasang tali juga Oke dan ini bagian sebelah bawah Kita pasang tali juga disini Oke pas di tengah-tengah bagian sebelah bawahnya Yang tidak dipasang resleting ya bagian bawahnya Dipasang tali juga tadi ya Dan di sini bagian sudutnya, bagian sebelah kiri sudut bagian bawah ya, kita pasang tali juga, dan kita coba casingnya ini. Dan cara menjahit wheel cover ini cukup sangatlah mudah karena ini cuma dijahit kurung aja ya. Beda dengan wheel cover yang model frame, dia harus dibalik ya, setelah dijahit seperti ini.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 seperti ini ya dan selatinya dan kita tinggal nutup dan ini sangat gampang sekali cara menutupnya oke dan sudah jadi ya sudah kita jelaskan dari mulai cutting tadi ya sampai finishing kurang lebih seperti ini ya cara jahit kuil cover dan ini kuil covernya sudah selesai kemudian kita akan lanjut ke jahit bagian dupetnya atau bagian isian kuil cover ini atau insert cover ya jadi bagian dalam wheel cover ini kita akan membuat tutorialnya menggunakan bahan katun CBC tetapi untuk wheel covernya ini menggunakan bahan king coil katun oke dan sekarang kita lanjut untuk pembuatan insert covernya atau pembuatan dupetnya